Ah! wear your neck, You You got a friend in me. You got a friend in me.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 Sebenernya Oce pakai racikan temen Oce, sama bro temen satu tim itu eh, uh, ya, Terus Oce cobain coba ini bandingin sama punya Oce yang waktu itu, ma bro. Oce kasih ke kalian, ternyata masih enakan yang anginnya, bro. Lagian yang pertama itu karena baru rilis, Ocha juga langsung review, langsung buat Gunsmith-nya atau teachman-nya. Jadi menurut Ocha itu masih acak-adul lah ya, belum fix kalau itu best gunsmith dari Ocha, bro. Dan Oce udah ngerasain sekarang ya, klik itu. Perlu sekali red dot sight ya asli Nggak enak banget iron side nya Ucap ya, harap nanti ada keluar skin epic atau skin legend, mythic Yang iron side nya itu bener-bener nggak -bener bulet ya Nggak bulet <laughs> Oke okay. Bu ya buletannya itu sangat mengganggu sekali bro. ya. Bisa-bisa habis -bisa nembak satu orang ke musuh yang lainnya itu nggak keliatan, ma bro, ya susah. Ocha jujur ngerasain agak sulit pakai round set kayak jadi Ocha pakai red dot set sekarang, oke? Okay? Yo let's go, Ocha mau ke training mode, ma bro. Kita bandingin Gunsmith Ocha yang sebelumnya dan yang sekarang ini, oke? Okay? Let's go. Yo, let's go, ma bro. Udah di training mode, training mode, training mode. Ocha pakai skin yang biasa loh ya default. Ya sebenarnya round set sama aja lah, skin biasa sama yang epic kemarin ocha pakai red dot set dan yang ini iron set malu so, ya ini iron setnya ya ah kurang ocha lebih suka red dot set ini Bro. ini sangat worth it sih mabur, ya kalian lihat sih ya, terus oke mantap ya Bah. ini sakit banget sih pemain instan kill banget malu pecih ke enam ini ocha pun agak kesel ya sama orang yang Jago banget pakai krik-6 ya kalau krik-6 di tangan pro player tuh bahwa gila banget. tapi sayangnya di turnamen dekat-dekat uh, ini krik-6 masih di benet. ya mungkin karena krik-6 ini baru rilis mah bro turnamen Indonesia masih di dibannet padahal di luar negeri itu udah pada maskel loh sayang banget salah pakai kriknya ini ini beda-beral mah bro yang di iron set apa tanpa red dot ini yang punya Ocha ini pakai stand barrel yang barunya pakai task force ya oke okay. nah, langsung aja mabro kita main kerengket ya menggunakan gas meter baru oca ya krik 6 ini pasti OP banget sih harusnya oca bakal kill banyak mabro yuk let's go yuk yuk mabro kita main di map summit nih keren sih nyab krik 6 kita review Mainnya di map Summit. Harusnya mapnya besar lah ya. Biar kelihatan banget gitu. Tapi gak apa-apa, kita duelin lawan lah senjata, senjata kecil gitu. Ah, hati-hati loh boy. Mana bro di mana last one-nya? kalian tahu di mana? aku sih nggak tahu ya. End contact. contact. Bah, kira. dikit! Langsung mati mah, burunya, palanya hilang tuh langsung. Wah keren keren keren keren. Ini sangat worth it sekali ya. Sangat worth it nih. Eh. Red dot side man. Mendominasi. Kill. six is the new meta. Sama, Wah, ada sniper. misi bro. snipernya. misi misi, misi bro hai, hai, Bro hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, orang, -orang. wah kosong mabro gimana kira kira so where's last one dia cuma dapat satu loh dan itu yang ngekill krik juga mabro ini membuktikan krik sih itu wina gitu loh ya yeah. tama bro, mana lagi musuhnya Apa kau cari ngemplen? Wah dibokong. Ya, di sini ternyata. Enggak usah oh, cek dulu loh. Tidak apa papan ya. Coba buat ngeras. Masak. Nice, udah kelar. Pasti ngodi biasa ngendok. Kok oh, kosong? Di atas nih. Wah. Ya, kena bro Hei guys, kerik 6 nih. Mau oh, berhaja udah di dalam game. Dapatkan map coastal, sel coastal, coastal. Teng ting teng teng. Mari kita sikat Brody. Haja mau pakai radar bro ya? Eh, Enggak usah. Ah, ada yang bawa bomb. bom ini gitu gua drop loh, wow nge-recah kalah nice ya disitu ada nice loh. sakit banget pak bro ya waaaaaay kaget Oca. waaaaaay ampun tapi ini worth it banget sih sangat lain stankil bro. ini dia tuh cepat ke ayah bocah yeah. mau verspek deh kalau gitu ah sayang banget bocah kenabung padahal udah trofi tuh tadi jadi sekarang harusnya dua orang itu mati beres oke apa-apa Kat okay, ya, mau oh, cari lebih berhati-hati lagi. Ada nggak? Ya. Dapat satu lumayan. Wow disana dia kita ikutin Wah it's gone ah, hoki banget dia. sayang banget maaf bro sayang banget Oce udah pake cara tercurang ya player SMD Oh ya mencoba mengikuti saja sih player SMD kan suka pakai beginian. Sebenarnya itu mengganggu, loh, menurut Ocha. Ya, nice. Kena bisa-bisanya. Nice, wah, rata dong. Di situ, di videonya, bro. Di nice nah, itu. Nah, ganggu banget loh Nah, Musim apa bro? Kok kosong ya? nice paket sih. Woah kan? Bisa it. ya nggak pakai tautas lo itu? Wow, di sana. Nice. Kita menang, bro. Ya. Hajar aja cuy. pelu gue hajar. Tadi bagian kanannya nggak dijagain loh musuhnya Jadi Aucca free to go Nice Masih sedikit Lihat belakang gue bro yeah. Nice kan Gila Gak perlu capek-capek Tapi krik ini OP parah sih Ma bro menurut kalian gimana nih Krik 6 ini Pakai red dot sangatlah OP mah bro ya Tapi lebih OP lagi nanti nih kalau udah keluar skin yang iron setnya tidak menutupi pastinya kita bisa lepas red dot dan red dot bisa di ke Misalnya ke laser ya, masih Laser kan ada Wah itu sih bakal dibantu lagi ya kan Atau kita taruh ke FMJ Dan penetrationnya tuh wow juga mau bro Oke? Nah ini gun speednya, kalian lihat Diantarnya coba kayak game si suppressor ya Tuh dia nge silence dan recoil-nya ya dibikin mantep dikit lah vertikalnya Task force barrel 20% nambahin Damage Range, Bullet Speed juga, Classic Red Size, Lightweight Stock buat Movement ADS-nya ya, dan ya light, Lightweight Stock itu tidak ngurangin apa-apa mah, Bro. Jadi kenapa ini sangat worth it ya? Dia nambahin su suatu performa dalam senjata, tapi dia tuh tidak ngurangin apapun, tidak seperti Skeleton Stock. Bullet Spread-nya jadi jelek, hit range, Horizontal Recoil, Steady Stock, ya. Kayak waktu itu, coba kayak skeleton atau no stock deh. Apa jahil stock ya? Dataran itu lah, mau ya. terus fast reload, eh, fast extended magazine B. Dia nambahin peluru dan reload time-nya lebih cepet, bro. ya di sini ada yang nya dibikin lama, tapi itu nggak terlalu berasa sih. Kalian lihat di Ocha tetap ngekill ya. Maksudnya, ya, ada yang nya masih lumayan oke. Okay nama juga salt travel ya ma bro. Cewek udah ma makasih banyak udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif launching ya bro ya. Terus untuk kalian yang bosan main akun COD kalian ya, bosan sama skin kalian langsung aja follow instagram kita jublin ganti akun kalian di sana bro ya karena di sana akunnya tuh skin skinnya murah daripada kalian harus top up mahal mahal ma bro. Oke? Okay? Atau kalian yang capek push rank yang legend tapi nggak bisa karena terkendala skill kalian atau terkendala waktu kalian yang nggak bisa ngepost. Langsung aja ya, kita jogetin Instagram Ads, kita joki titiknya. Oke, ini aku Bro, udah ada semuanya. Udah, udah ada semuanya. See you next.